mengulas senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat di plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya nah kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set dan beserta harganya ya sahabat berdiri nah dan daripada kalian penasaran Oke okay, yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu jangan lupa like share comment and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Eye Rifle. oke yuk langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat berdiri jadi untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang di dalam larasnya terdapat 9 ulir ya sahabat berdiri jadi untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai dengan jarak 50 sampai dengan 70 meter kemudian dari tabung senapan angin ini yaitu memiliki OD 25 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan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 angin yang ada di dalam tabung senapan dan untuk popor dari senapan angin ini memiliki varian popor eh, AK47 lipat hijau hitam ya sahabat bedilah jadi untuk coraknya berwarna hijau hitam seperti ini kemudian di eh, popor ini pun juga bisa dilipat jadi eh, ketika mau dibawa untuk berburu lebih simple dan lebih ringkas ya sahabat bedilan. nah untuk di belakang popor ini pun juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu. Jadi, penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat berdiri saat berburu. Ya, dan untuk senapan angin ini juga saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan. Yang pertama ada teleskop gamo dengan ukuran... 39 kali 40 EG nah jadi teleskop ini sangat membantu sahabat bedira dalam membidik sasaran jarak jauh eh, dengan jarak sekitar 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler kemudian di dalam lensa teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan lampu retikel sehingga teleskop ini sangat direkomendasikan untuk berburu di waktu sore hari maupun malam hari ya sahabat bediler aksesoris tambahan yang kedua yaitu saya padukan dengan peredam Alvina HW100 nah peredam ini sangat direkomendasikan di berbagai jenis senapan angin mulai dari gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler dan untuk peredam Alvina Nah ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 85% mode senyap Jadi uh, untuk peredam ini sangat cocok ya sahabat bedirat untuk digunakan di berbagai jenis senapan angin Dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau Yaitu hingga Rp1.975.000 Sahabat bedirat sudah mendapatkan senapan angin PCP Fusion terbaik yang sangat cocok digunakan untuk big game ya sahabat bediler jadi untuk uji powernya, untuk uji akurasinya pun tidak bisa diragukan lagi karena untuk uji akurasi dari senapan angin ini sangat akurat dan untuk uji powernya pun luar biasa mantap ya sahabat bediler nah saya ingatkan lagi untuk harga dari senapan angin ini bisa berubah Sewaktu-waktu tanpa ada Pemberitahuan terlebih dahulu Nah bagi sahabat bidra yang ingin mendapatkan Senapan angin ini ataupun ingin Tahu harga secara full setnya Bisa langsung order sekarang juga Di admin jaya Air Dan dengan harga segitu pun sahabat bidra Juga sudah mendapatkan Beberapa bonus perlengkapan Seperti yang ada di depan Saya ini, nah ini saya taruh terlebih Dahulu, nah untuk bonus Perlengkapannya yaitu ada Ini, peredam standar jadi peredam standar ini sangat membantu dalam meredamkan uh, suara yang ditimbulkan dari senapan angin oke yang kedua yaitu ada bonus satu bungkus mimis tester ya sahabat bedire jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester nah apabila dirasa kurang dengan jumlahnya sahabat bedire bisa langsung order sekarang juga mimis di jaya air level ya sahabat bedire dari kami juga menyediakan beberapa jenis mimis yang sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis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 secara full setnya dari senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bediler dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan dengan harga yang murah dan terjangkau ya sahabat bediler dan seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Level. Oke sahabat Bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam Bediler.